kiri gimana sih belajarin dong Halo biasa assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Benka Oke jadi seperti biasa di sini saya akan membaikan perseis yang terbaru lagi Oke kita langsung aja simak satu persatu Oke okay, lanjut ke versiode yang kedua <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke versiode yang ketiga oke okay, lanjut ke preset yang keempat ya oke okay, lanjut ke preset yang kelima Oke lanjut ke episode yang ke-7. <speasuring> lanjut ke yang ke-7. <Sed beautifully>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 Oke lanjut ke versi yang ke belas Oke lanjut ke versi yang ke belas Lanjut ke peserta yang ke-14 ya. Oke, lanjut ke peserta yang ke-15. <Sanian> Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-16. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-17 ya. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-18. Oke lanjut ke presiden ke-19. <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden ke-20, guys. <SILENCIO>